Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Di kabar pertama ada kabar yang sangat membanggakan sekali Mengenai lagu Lesti persahabatnya Alhamdulillah Lagu Bismillah Cinta Ini menjadi lagu Lesti yang kedua Dan lagu duet ke satu Yang mencapai 7 juta streaming di Spotify Wow, ini keren ya Alhamdulillah Lagu Bismillah Cinta ini lagu duet Lesti Bersama Ungu, kini telah mencapai 7 juta streaming di Spotify. Bismillah cinta juga dirilis, ini pada tanggal 1 April 2021. Lagu ini membutuhkan waktu 737 hari untuk mencapai 7 juta streaming di aplikasi Spotify. Tetap sangat semangat untuk warga Konoha streaming lagu-lagu dari Lesti Kecioraya Semangat untuk kita semuanya Makin kompak, makin solid untuk mensupport yang terbaik karya Lesti Berikutnya kita simak juga persahabat unggahan dari Bens Radio yang juga menginformasikan lagu Lesti dengan judul Insan Biasa Persahabat ini masuk 10 tanggal lagu jawara Wow ini edisi hari ini persahabat Alhamdulillah insan biasa masuk juga di 10 tangga lagu Jawara Mudah-mudahan lagu-lagu Buda Lesti bisa selalu booming dan trending di mana mana amin Kemudian juga untuk selanjutnya kita lihat storynya Marwah FC satu jam yang lalu mengunggah postingan Persahabat ada kalimat yang ditulis juga diunggahan ini Masya Allah Jazakumullah Leslar Lara. Wow nama Leslar nih para sahabat ya Di persaingan ini perhatikan deh Leslar ini memberikan sedekah persahabat untuk acara santunan Di acara yang akan digelar nanti hari Senin tanggal 10 Para sahabat ini luar biasa mudah-mudahan berkah barokah untuk Leslar Rezekinya lancar mudah-mudahan rezeki idola kesayangan kita juga bisa nular ke kita semuanya Yuk yang mau mem membersamai kami untuk santunan nanti masih bisa ya silahkan cek postingan kami Itu informasi dari Marwa FC Wow luar biasa idola kesengan kita Tanpa berkuar-kuar ternyata memberikan tentunya sedekah, santunan yang luar biasa Mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu sehat dan selalu diberikan kebahagiaan Amin Kemudian juga persahabat berikutnya kita simak ya saat live kemarin masih nggak bisa mohon banget ya dengan tentunya live kemarin membuat warga konoha pun bahagia banget. Namun di sini ada informasi penting juga untuk warga konoha diingat kembali ya, diingatkan kembali papa bilar kesibukannya ini lagi bikin lagu. Bukan hanya lagu buat gundallesi saja kemarin ternyata ada lagu buat papa bilar juga single nih persahabatia. Yes bikin lagu kesibukan Papa Bilar dan untuk lagu Bunda Lesti Kejora persahabat ya Terkhusus untuk Bunda Lesti nih lagu yang dibuat oleh Papa Bi itu sudah mencapai 80%. Kita makin gak sabar untuk tentunya menantikan mendengarkan karya seorang Rizky Bilar nih. Lagu untuk istrinya, progresnya sudah 80%. Ini langsung disampaikan oleh Papa Bi saat live di TikTok kemarin ya. Jadi, doakan saja yang terbaik. Mudah-mudahan segera dirilis lagu barunya Papa Mudah-mudahan diminati oleh banyak orang. Amin. Dan tentunya, membuat kita bangga juga, persahabat, ya pastinya. Rizky Bilar ini akan membuat label sendiri. Wow, Lesler akan buat label sendiri, loh. Ini yang membuat kita bangga. Mudah-mudahan apapun yang dikerjakan oleh Leslar selalu dimudahkan dan dilancarkan doa baik. Setiap hari pastinya selalu kita berikan untuk idola kesayangan kita. Untuk berikutnya juga persahabat, Mekilm tentunya nggak sabar juga menantikan live berikutnya dari Leslar hari Selasa persahabatnya. Karena live kemarin aja bikin candu banget semua orang. Insya Allah, persahabat ya nonton live Lesti dan Rizky Bilar semua orang terkhusus Lesa Lovers nih gak mingkem-mingkem sampai kering ya tentunya persahabat ya lihat mereka lihat Lesti dan Rizky Bilar dunianya sendiri dengan dunianya sendiri Wow, apa adanya natural Kegesrekan, kelucuannya, kekiutannya, keromantiasannya, semuanya disuguhkan, diperlihatkan oleh Lesti dan Reski Bilar ini yang selalu membuat kita nyaman. Bangga sekali punya idola yang luar biasa. Apalagi di momen ini, persahabatnya Bunda Lesti dan Papa Bilar ini ekspresinya melas banget, persahabatnya karena belum ada yang check on. Bunda Lesti dan Papa Bilar tentunya ekspresinya, ekspresi melas banget di persahabatnya. Ini yang selalu membuat kita bahagia dengan apa yang dilakukan oleh Leslar. Masya Allah, komentar pun begitu banyak yang diberikan. Di antaranya dari akun Azero Az mengatakan, Waalaikumsalam, saya ikut senang bahagia kalau melihat mereka bahagia. Semoga selamanya seperti yang saya lihat di kamera. Dan segala usahanya lancar dan menjadi keberkahan Leslar. Keluarga dan kita semua dan yang pasti mereka bertiga selalu diberikan kesehatan. Amin. Ada juga persahabat yang gak lain dari akun the Dasuri. Masya Allah, Alhamdulillah, aku mah kalau ada Leslar live langsung tahu dari fans-fans yang setia menemani Leslar. tuh Masya Allah, luar biasa. Kita bahagia ketika melihat Lesti dan Rizky Bilar bahagia. Mudah-mudahan persahabat, idola kesenggan kita selalu menyuguhkan, tentunya kejutan, kabar baik, dan semoga ada kabar bahagia yang kita dapatkan dari idola kesayangan kita Kita selalu menunggu dan selalu menantikan cidukan-cidukan vitamin terbaru dari Leslar Family Tetap stay tune di channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru Kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Pilar Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar baik Minucap dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh